Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran keempat, kelas 6 Matematika Operasi Hitung Campuran Perhatikan operasi hitung campuran Dan pengurangan berikut 157 ditambah 456 Dikurang 204 Sama dengan Buka kurung 157 ditambah 456 Tutup kurung Dikurang 204 Menjadi 613 Dikurang 204 Ya diturunkan ya Kemudian hasil akhirnya adalah 409 Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat Urutan pengerjanya dimulai dari kiri ya Jangan dari kanan, dari kiri Selanjutnya kita akan pelajari operasi campuran perkalian dan pembagian Perhatikan contoh berikut ya 26 dikali 10 dibagi 5 sama dengan buka kurung 26 dikali 10 buktutup kurung dibagi 5 Sama dengan 260 dibagi 5 Sama dengan 52 Ya, yes, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di Japri ya Jadi operasi perkalian dan pembagian adalah setingkat Dan urutan pengerjaannya mulai dari kiri Ya, yes, seperti tadi contoh yang Operasi penjumlahan dan pengurangan ya, setingkat dan pengerjaan mulai dari kiri. Ini sama ya. Jika dalam operasi campuran terdapat tanda kurung, yaitu tandanya ya, maka operasi hitung yang di dalam kurung, Harus dikerjakan paling awal Coba perhatikan contoh berikut 50 ditambah 15 kali 10 sama dengan 50 ditambah buka kurung 15 kali 10 tutup kurung Sama dengan 50 ditambah 150 Sama dengan 200 Sampai sini jika ada pertanyaan silakan bertanya di japri ya Pak Guru tunggu pertanyaannya. Oke cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Selamat siang. Stay at home. Ciao.